Halo teman-teman kembali lagi di video saya tadi saya belum sempat opening video nah ini saya akan merekam momen eh uh, ya momen pengisian air di lokomotif uap Jaladera yaitu lokomotif D1410 nah, ini saya buat video khususnya lumayan panjang sih Jadi sekalian saya minum ester, <laughs> capek <laughs> dari mana sih dari Purwosari sampai sini. Itu kira-kira yang diisi berapa liter? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. tadi itu dari masih hujan-hujan loh dari Purwosari ke sini tuh eh, setengah jalan tuh hujan mayan terus lah nah, sampai sini terang nih. Hmm. sampai Solo Kota cuk-cuk panas tapi nggak apa-apalah lumayan nggak kehujanan lagi nah, sekarang yang nyegat Oh KL sepi, kayak cuma saya tak. yang keti sama dulu pas pertama kali jalan darat dinas ramenya setengah mati kayak pasar malam. Dan sekarang ya udah kayak gini speed Karena mungkin eh oh, jalan sudah sering banget beroperasi atau disewa jadi ya pada malas Nih, coba saya kesana lagi masih visi kira-kira sekarang udah sekitar saran, berapa liter ya kayak 200 lebih ya dan yang di belakang itu um, percadangan kayu jati untuk bahan bakarnya bisa juga sih kayaknya pakai batu bara, tapi murahan kayu jati dan awet kayu jati malahan, itu batu bara Stasiun Solo Kota di sore hari ya dipenuhi oleh anak-anak kecil yang sedang nongkrong di pinggir rel. Dari belakang nih uh, lokomotif waktu jalannya. Saya lihat dari depan. Nah ini pompanya, pompa yang buat isi apa ya? Selangnya, apa? Kalau selangnya, ya. Dah selesai sih, itu airnya tuh, supaya saya zoom tuh persiapan dilangsir menuju jalur dua dan nanti kembali menuju jalur satu Dan nanti kembali ke Purwosari anjay banter kembali ke Purwosari posisinya short hood nih Itu kompresornya, padahal entah telur lagi dikira apa? Ya, itu nanti mundur lagi gitu. mundur itu mindah ya pak ada sa oh, sinyalnya eh kok sinyal itu nge-sinyal ya pak ya mindah sinyal oh nggak tahu mindah besok gitu gitu ah, tuh tuh tuh segera tuh, kera, tuh. Hmm. oh kita negara dua 20 nanti disambung lagi. Nah, saya mungkin ini akan ngejar keberangkatannya di sinyal muka stasiun Solo Kota. Nah, saya abis ini tak kesana lah. dulu teman-teman video apa video memperlihatkan pengisian air lokomotif di 40 bus serta momen peluncirannya. Nah, setelah ini saya akan nyegat di Sinyal muka Stasiun Solo Kota yang arah ke Purwosari. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Mantap, Stasiun Solo Kota.